ada sebuah kabar terbaru dari kakak Rizky Bilar, pas sahabat yang baru saja mengungkap sebuah postingan foto yang sangat luar biasa gantengnya, ya masya Allah. Dari postingan ini pun, kakak Bilar memutuskan sebuah kalimat: "Menurut aku, Real Man itu bukan soal seberapa kerennya kamu, tapi Real Man adalah seberapa besarnya tanggung jawab untuk menjaga orang-orang di sekitar, dan sebagai Real Man, aku juga harus menjaga dan merawat kulit aku supaya tetap sehat." Caranya adalah dengan pakai MS Glove Foreman. Aku pakai MS Glove Foreman rutin setiap hari demi menjaga kulit wajah Kulit badan dan rambut aku tetap on point di segala situasi karena penampilan itu nomor 2 Kenapa nomor 2? Karena nomor satunya tetap jadi LST Ah, manja banget ya, Masya Allah ada beda saja, selalu sehat bahagia banget nih untuk Idola kesayangan kita karena Deddy Alasti selalu menjadi nomor satu untuk kakak Rizky Bilar Di postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Yakni dari akun Instagram Delvinas Koleslar Iya, iya, udah tahu nomor satunya Deddy Alasti Kejora Wow, Masya Allah banget ya Alhamdulillah mudah-mudahan tentunya idola kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Selanjutnya, persahabat, ada kabar berbahagia juga yang kita dapatkan soal mengenai acara akikah Abang El? Karena di postingan ini tentunya kita merasa bangga. Alhamdulillah, si mendapatkan ucapan selamat dari Gubernur Lampung, Pak Arinal Junaidi dan keluarga persahabat. Ya. Ini postingan foto karangan bunga yang tentu dari... Gubernur Lampung, selamat bahagia. Tasyakuran, akikah Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, gubernur Lampung Arinal Junaidi dan keluarga. Postingan ini pun diunggah oleh akun Sabado Tengan Leslar. Ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini: "Masya Allah, dapat kiriman bunga dari bakas dan Siti-nya Abang Elni itu makin bangga aja." Ibaratnya, Pejabat-pejabat saja mendukunglah untuk idola kesayangan sayangan kita Hingga tanggapan komentar pun diberikan dari para sahabat Leslar Yakni dari akun Instagram ke 30988 mengatakan di kolom komentar Bapak dan ibu gubernur gue ini Masya Allah banget ya Alhamdulillah, Hidayah Lasti dan Kakarizki Bilar Keluarga mendapatkan ucapan selamat ...dari Gubernur Lampung, Arnal Shunaidi, dan keluarga besar. Mudah-mudahan doa juga selalu banyak dari doa orang-orang baik... ...dan mempunyai orang-orang tulus yang mencintai Dedek Lesti ...dan kakak Rizky Bilar tentunya. Selanjutnya juga, persahabat, ya, kita lihat situasi terkini... ...di lokasi Akika Abang Elia. ya. Wow, terpantau keluarga besar kakak Rizky Bilar ada... Bang Bensi Kumbang ada juga Bang Yudi Revan persahabat ya di situ. Masya Allah mudah-mudahan acara akikah diberikan kelancaran dan kesuksesan persahabat ya karena keluarga besar sudah ada di rumah Leslar saat ini. Kita lihat juga ke unggahan selanjutnya. Ada bunga spesial special cute banget ya tentu untuk kita semua penyemangat kita hari ini Abang L yang sedang ngedot ya Masya Allah minum susunya yang banyak ya bang <guruh> Biar makin endut dan sehat dan kuat pastinya Amin Dan tentu di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Ya ini dari akun Instagram Rahmanis Cahaya Islami mengatakan Abang benar lagi mau dibotakin. Alias disyukuri bersabat Ya masya Allah mudah mudah-mudahan Abang El menjadi anak yang pintar Anak yang berbakti dan tentu Membanggakan kedua orang tua Kita masih menunggu kejutan kabar baik Kabar bahagia dan kabar terbaru selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune Dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate Dan terhayal seputar Leslar tentunya ini dulu informasi di siang menjelang sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bang Menuucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.